Oke, teman-teman, mantap Balik lagi sama truk Mang Asep Kali ini kita bersihkan mobil truk pasir Wow, mantap teman-teman, lihat Ada empat truk pasir yang kita akan bersihkan teman-teman Mantap Sebelum itu, seperti biasa teman-teman Markimul Mari kita mulai Mantap Oke okay. Yang ini dulu teman-teman Mantap Wow Lihat teman-teman Oke okay. Lihat teman-teman Kita menemukan apa ini teman-teman Tool. Yang ini mobil beko teman-teman Mantap Keren sekali Ayo kita simpan teman-teman Oke okay. Kita cari lagi teman-teman Wow Coba lihat Lihat teman-teman Ini truk molen teman-teman mantap kita simpan oke kita ambil lagi teman-teman aduh susah teman-teman wow coba lihat keren sekali teman-teman yang ini mobil apa teman-teman betul yang ini mobil truk pasir Wah wow mantap sekali kan teman-teman oke kita simpan mantap kita bersihkan teman-teman oke kita bersihkan dulu teman-teman mantap jadi bersih teman-teman. Oke, kita bersihkan truk yang kuning teman-teman. Mantap. Nih. lihat teman-teman. Wow. Lihat teman-teman. Kita menemukan truk derek wadidah wadaw. mantap kita simpan teman-teman oke mantap kita ambil lagi teman-teman oke yang ini mobil apa teman-teman coba lihat wah keren sekali teman-teman betul yang ini mobil teman-teman mantap kita simpan oke kita ambil lagi wah teman-teman lihat wah kita mendapatkan mobil truk molen mantul ayo kita simpan teman-teman wah keren sekali oke kita bersihkan teman-teman Oke, kita bersihkan dulu pinggirnya. Mantap, jadi bersih teman-teman. Mantul, ayo kita ambil yang truk pasir yang warna biru teman-teman. Oke, mantap. Kita ambil lagi teman-teman. Wow, wah iya teman-teman kita menemukan apa ini teman-teman betul ini ikan badut teman-teman mantap mantap betul teman-teman kita simpan ya wow oke kita cari lagi teman-teman wow Wow, lihat teman-teman. Lagi-lagi kita menemukan ikan wadidaw, wadaw ini mah teman-teman. Ikan pari teman-teman. Uh, keren sekali. Ayo kita simpan teman-teman. Mantul. Hari ini kita menemukan banyak ikan teman-teman. Lihat. Wow. Yang ini ikan apa teman-teman? betul yang ini ikan dori teman-teman wadidaw wadaw teman-teman pokoknya mantap ayo kita simpan wah mantap sekali wow lihat teman-teman yang ini ikan apa teman-teman coba lihat Bagus sekali, betul teman-teman Kalian memang pintar Yang ini ikan hiu Teman-teman, mantap Wah, teman-teman Lihat giginya, ayo kita simpan Mantap Apakah ada lagi teman-teman? Wah, sepertinya habis Ayo kita bersihkan teman-teman Wow Lihat teman-teman yuran airnya membersihkan Mobil truk pasir Mantap Langsung bersih Oke, satu lagi nih teman-teman Ayo kita cari Wow, susah sekali teman-teman Wadidaw Lihat Apa yang kita temukan Benar Ini boneka panda teman-teman mantap kita simpan ini dekat ikannya teman-teman mantul ayo kita cari lagi teman-teman mana ini teman-teman wah ini dia teman-teman mantap lihat kita menemukan mobil buta yuk teman-teman kita langsung angkut saja teman-teman Mantap Oke kita cari lagi teman-teman Nah Lihat teman-teman Lagi-lagi Kita menemukan mobil bus tayo Teman-teman Si bus kecil Mantap Kita simpan Wadidaw Apakah masih ada teman-teman wow. Ini dia teman-teman Mantap sekali Kali ini kita menemukan mobil sedan McQueen teman-teman Wow warnanya bagus ya Mantap Oke apakah masih ada teman-teman Wah ternyata masih ada teman-teman Mantap betul Yang ini mobil sedan Hot Wheel teman-teman Wah mantap sekali Hari ini kita menemukan banyak mainan Oke kita bersihkan teman-teman Mantap Lihat teman-teman Oke langsung bersih Teman-teman Mantap Lihat teman-teman Mobil truk pasirnya sudah kosong Dan ini mainan yang kita temukan Mantap Jangan lupa subrek ya teman-teman, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Mantap!